Aduh aduh Adu top stop stop, stop. Itu di sana tuh Diam, jangan recok Hei, lapet kepala kuning Siapa kamu? Jangan coba-coba halangi aku Lepaskan dia Sudah kubilang, bilang, jangan halangi aku Itu ada binimu Bukiman. Kenapa kau nggak bilang dari tadi?